Suasana sore hari, habis turun jen. hujan, mampir neng warung tepi jalan, neng persawahan, yes Kata-kata dua -kata hari ini, mas? Yang penting selalu bersyukur. Oh ya, oke. Okay. paso bakar. 10 tusuk, Mas. Mas ya, Sehari entar pirang mas. mas, Sehari itu 400 sampai 500 empat 400 sampai 500 kali seribu mas ya Oke. kali seribu ya baru tentu sepi biasanya rame mas biasanya full Terus bakar wana kiri Itu bumbunya bumbu apa ya? Bumbu kacang Bumbu kacang ya Kacang Ada okay, yang manis, pedes, saus Pes, Pedes Cepat Kau aroma ini Sedikit Terus berapa tahun mas? Pusahaan uh, ini, ini mas. Mau satu tahun setengah, tapi eh, satu tahun setengah lumayan terus yes. pengalaman juga semangat semangat harus tuh empat ratus sampai lima tusuk ya kali seribu lumayan cuma di area perkampungan lah kali. Dari pagi sampai sore, Mas ya? Iya, betul. Pagi jam 8, pulang jam 3 berangkat lagi. Berangkat lagi start jam 4. 3. 4, oh, ya. Jam 4, start lagi. Halo. oh ya. Terima oke, Semoga sukses, laris manis. Oke.